dan informasi terupdate dari gudang selebritis Pemirsa Presenter Ivan Gunawan mengungkap alasan dirinya memberikan hadiah 3 tiket konser BTS di Amerika Serikat untuk Ayu Ting Ting Dia tidak memungkiri bahwa dirinya sangat sayang kepada penyanyi dangdut asal Depok tersebut Kalau dibilang sayang, ya sayang. Kami bersahabat, kata Ivan Gunawan. Desainer kondang itu mengatakan, "Apa yang dilakukannya merupakan salah satu cara meluapkan rasa sayang kepada Ayu Ting Ting." Menurut Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan anaknya. Bilkis memang sangat mengidolakan BTS Aku mau menyenangkan Bilkis Ayu Ucap ibu. Tidak hanya memberikan tiket konser BTS Ivan Gunawan juga membantu Ayu Ting Ting Saat mengurus syarat keberangkatan ke Amerika Serikat Dia merasa senang bisa menolong orang yang disayanginya Aku ingin kasih best moment saja. Imbuh Irfan Genawan. Itulah kabar terbaru dari Gudang Selebritis. Admin pamit dulu. Bye-bye.